Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil porclip, keren sekali ya. Mobil buat ngangkut barang teman, mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak mainan mobil-mobilan. Wow, ada bus oleng juga, ada truk kontainer juga teman. Wow apa ini? wow ternyata ada mobil silinder mantap mobil buat buat aspal teman mantap sekali ya taruh sini wow lihat teman-teman di sini ada truk tambang wow truk tambang batubara wadida wadid konstruksi ini teman mantap taruh sini Wow, lihat teman-teman Di sini ada si Tayo Halo Tayo Wah, mantap sekali ya bus Tayonya Warna biru Mantul Taruh sini Wow, lihat teman-teman Di sini ada mobil pemadam kebakaran Mantap sekali ya Taruh sini Wow Lihat teman-teman Di sini ada truk kontainer JNT Wah keren sekali ya truknya Wadidaw truk buat bawa barang teman Mantap Taruh sini Wow Lihat teman-teman Di sini ada bus oleng Wih keren Bus oleng warna putih Mantap sekali ya Taruh sini Wow, lihat teman-teman, di sini ada eskavator penggaruk tanah, mantap keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki air, wis keren, truk tangki warna putih, mantap sekali ya. Taruh sini. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada bus TransJakarta. Mantap, warna oranye, keren sekali ya. taruh sini. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada truk kontainer membawa paket. Mantap, warna oranye teman, keren sekali ya. taruh sini. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada sih si gani teman. Buat namanya Tayo Wadidaw. Mantap sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk kebersihan. Wish mantap. Truk sampah teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk kontainer, truk Mantap sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Di sini ada truk kontainer lagi. Mantap. Taruh sini. Apa ini? Wih, ternyata ada truk tanki teman. Keren sekali ya. Wow banyak sekali truk nya teman mantun taruh sini wow lihat teman-teman di sini ada mobil loader wah wow, mobil buat geruk-geruk tanah teman mantap taruh sini semua mainan sudah kita ambil teman sekian video dari kakak jangan lupa like komen, dan subscribe bye bye